Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Suarti, ini dari kelas 5A, Jurusan Pendidikan Matematika FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait soal 4.78 yang terdapat dalam buku Matematika Statistik with Application. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, yuk! Nah, di sini terdapat soal dalam bentuk bahasa Inggrisnya, yaitu, show that the maximum value of the normal density with parameters µ and sigma is 1 divided into sigma squared to pi. And occurs course, when y equals µ. Nah, yang artinya tunjukkan bahwa nilai maksimum kerapatan normal dengan parameter miu dan sigma adalah satu per sigma akar 2 pi dan terjadi ketika Y sama dengan miu. Nah, untuk menjawabnya, kita misalkan Y itu sebagai variable attack normal dengan min dan varian sigma kuadrat. Maka, fungsi kerapatan probabilitas Y diberikan oleh Fy sama dengan 1 per sigma akar 2P. Dikali e pangkat min 1 per 2 dikali Y min miu per sigma pangkat 2 Dengan kurang dari hingga kurang dari X, kurang dari hingga Dan Fy sama dengan 0 Nah, akan dibuktikan bahwa satu per sigma akar 2P Ini ketika Y sama dengan miu Nah Langkah yang pertama itu nilai Y mana Fy itu maksimum adalah Relatif maksimum dari Fy Dan juga merupakan solusi dari F aksen X sama dengan 0 Dan F 2 aksen kurang dari nol. Nah, di sini kita punya 1 per sigma akar 2 pi Dikali e pangkat min 1 per 2 Dikali Y min mu per sigma kuadrat Nah, di sini saya menggunakan differential logaritma nah, kita ambil logaritma di kedua sisi kita, maka kita dapatkan len fj sama dengan 1 per sigma akar 2pi ditambah len e pangkat min 1 per 2 sigma kuadrat dikali y min miu pangkat 2 sehingga sama dengan len 1 dikurang len sigma akar 2pi dikurang 1 per 2 sigma kuadrat dikali Y min mu kuadrat maka sama dengan min len sigma akar 2 pi dikurang 1 per 2 sigma kuadrat dikali Y min mu kuadrat nah kemudian langkah yang kedua itu kita turunkan menjadi F aksen Y per F Y sama dengan 0 0 dari mana? dari min len sigma akar 2 pi itu kita anggap sebagai C jadi, konstanta itu, jika diturunkan menjadi nol, kemudian dikurangi 1 per dua sigma kuadrat dikali dua dikali y min mu dikali min satu, maka f aksen y per f y sama dengan satu per sigma kuadrat dikali y min mu, sehingga f aksen y sama dengan satu per sigma kuadrat dikali y min mu dikali f y. Nah, kemudian kita. Misalkan F aksennya itu sama dengan 0 Sehingga diperoleh 1 per sigma kuadrat dikali Y min mu dikali Fy sama dengan 0 Maka Y min mu sama dengan 0 Kemudian mu kita pindah ruaskan menjadi ke kanan Sehingga diperoleh Y sama dengan mu Nah, selanjutnya perhatikan F 2 aksen itu kurang dari 0 Jadi Y sama dengan mu Maka Fy memiliki maksimum Nah disini kita akan membuktikan 1 per sigma akar 2P ketika Y sama dengan miu Yaitu Fy Y sama dengan miu sama dengan 1 per sigma akar 2P dikali F pangkat min 1 per 2 Miu dikurang miu per sigma kuadrat Maka sama dengan 1 per sigma akar 2P dikali F pangkat min 1 per 2 dikali 0 kuadrat 0 dari mana? Dari sebelumnya yaitu miu dikurang miu per sigma miu dikurang miu itu sama dengan 0 0 dibagi sigma sama dengan 0 jadi 0 kuadrat nah jadi sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali e pangkat min 1 per 2 dikali 0 kuadrat itu sama dengan 0 jadi 1 per sigma akar 2pi dikali e pangkat 0 kemudian e pangkat 0 itu sama dengan satu jadi sama dengan satu per Sigma akar 2pi dikali satu sehingga diperoleh satu per Sigma akar 2pi dengan demikian satu per Sigma akar 2pi ketika ia sama dengan itu adalah terbukti nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini Semoga dalam video pembuktian ini dapat membantu atau bermanfaat bagi teman-teman semua Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh